Hai, hai Hai semua orang mungkin tahu bahwa harimau adalah spesies kucing terbesar dengan taring dan cakar yang tajam Satwa buas yang terkenal dengan belang-belang hitam ini merupakan pemangsa puncak di alam liar sebagai pemilik gigitan terkuat kedua setelah jaguar di keluarga kucing besar harimau tentu hidup di hutan belantara di benua Asia dari Rusia hingga India dan Indonesia di alam liar harimau pasti sering berhadapan dengan sesama predator kemungkinan besar pertarungan antara harimau dengan hewan-hewan buas lainnya akan terjadi. Alasan mereka bertarung pasti karena untuk memangsa, mempertahankan diri, menjaga anggota keluarga mereka atau melindungi wilayah yang dikuasai oleh mereka. Namun ada beberapa hewan buas yang dianggap sebagai musuh berbahaya bagi harimau. Seringkali perkelahian harimau dengan binatang buas karena ulah manusia, lalu hewan apa saja yang dianggap berani melawan harimau, Eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Harimau versus Ular Piton Ular piton dan harimau sering bertemu di hutan-hutan Asia, khususnya India dan Indonesia Harimau memandang piton sebagai mangsa yang harus dibunuh dan bahkan dimakan Sementara ular piton menganggap harimau sebagai musuh berbahaya. Dengan lilitan yang kuat dan tubuhnya yang panjang, ular piton bisa membuat harimau mati lemas. Namun gigitan dan cakar harimau ditambah kecerdasan harimau, memaksa ular piton selalu melindungi kepalanya. Jika kepala piton berhasil digigit, harimau akan membunuhnya tanpa ampun. Namun sejauh ini belum ada berita bahwa ular piton bisa membunuh harimau. Pada Agustus 2018 lalu, seorang pria berhasil merekam pertemuan harimau benggala dengan piton di suaka margasatwa Nagarhole Karnataka, India. Di video tersebut terlihat jelas bahwa kedua hewan buas tidak bertaruh. Harimau memasuki semak untuk menghindari ular piton yang melintang di jalan yang akan dilalui harimau. Harimau versus Kobra Kobra termasuk ular berbisa yang lebih berbahaya dibanding ular piton bagi siapapun. Karena kobra yang memiliki panjang tubuh kurang dari 1 meter, mampu membunuh siapapun. Sementara piton dianggap berbahaya setelah mereka memiliki tubuh sepanjang lebih dari 2 meter. Di alam liar atau kebun binatang, si kucing besar bisa bertemu ular berbahaya seperti kobra. Kobra memiliki bisa yang mampu membunuh lawannya. Ditambah mereka dapat menyemprotkan bisa mereka ke mata lawan, hingga menyebabkan kebutaan. Gerakan kobra yang cepat dan tanpa disadari bisa membunuh sang harimau. Di kebun binatang Indore Madhya Pradesh, India, seekor harimau putih dewasa mati karena gigitan ular kobra. Video yang diunggah oleh Manoj Kandekar bisa menjadi bukti bahwa ular berbisa seperti king kobra adalah pembunuh mematikan tanpa suara. Pada 17 Juli 2009 lalu, Seekor harimau benggala ditemukan mati oleh para petugas di Sunderbans, Benggala Barat, India. Mereka meyakini harimau mati karena infeksi hati akibat memangsa dua ekor kobra dan salah satunya adalah king cobra. Para petugas juga percaya harimau berusia 14 tahun tidak mati karena gigitan atau penyemburan bisa sang ular. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?